Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Gundes Labanan. Kali ini kita di suasana pedesaan, desa Kauman. Koyong ini kilo, guys. Wis padi nejuju, guys. Mantep tenan pokoknya. Ini suasana di desa Kauman saat ini. Pokoknya pemandangannya sangat indah, guys. Suasana pedesaan ini, guys. Pokoknya masih alami, guys. Ini padinya juga subur. Ini udah mau mendekati panen ini. Di itu jalan yang bisa dilewati menuju Dukuh Gedung Rowo, Tugu Bawang dan seterusnya guys pokoknya suasana pedesan masih alami Sekian terima kasih guys